Sumpah di aircork kamu ada aircork nak kena ragu eh udah Haa Baa baa baa baa Kamu ada kok kamu ragu je sakit paja Yo guys Welcome back to Ramah Papsi Amandela Amandela Amandela Amandela Amandela Amandela Amandela Oke okay guys, jadi malam ini kita bakalan re reaction lagi video tiktok ya guys ya Kita bakalan komentari video-video mereka yang ada di tiktok ya guys ya Oke, okay? nah sebelum lanjut ke video reactionnya Aku mau kalian subscribe dulu channel youtube Rama Popsi channel Atau teman-teman juga bisa follow fanspage Facebook Rama Popsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku guys Oke, okay? yuk kita langsung aja reaction hmm, video tiktok ya guys ya Let's go Ini ada apa nih ya? Allah mada, jan dia haro harok jualai, nak lama nasi wak makan lain. Dondeh, dia ibola, ikut abang aduh nganggur lah. Tuhan nah, baru, ya yang pasti tu. Kuak yang pasti ya, lah. Jalepak le jatuh, nak pasti baharok. Jalek kuak yang pasti, kuak jalek dia. Ah, jamai bayi bo, jamai neng neng neng neng aduh, ah, nak nak kembaliin gak nih kalau bolehku orang nggak mampu nih, nggak ada gitu ah di pabrikan yo, na, na, na, nak nak nak kembaliin gak nih, serius, ah tapi lo ini yo, lo yang jadi ramah itu nak kembaliin gak nih, rasumpah, jujuran, ini wajib jujuran nawe, doang. Dia suruh juga ma. Abang Abang aja, <laughs> Abang Abang <laughs> Abang Abang Abang Tubuh Abang Abang Abang Nak anak tubuh Baja aku Abang Abang Smackdown Pinta Smackdown guys. <laughs> abang abang dong kak Dedek bang. Abang tubuh Dedek bang. Abang kunci anak dek kata Abang. Mati <laughs> lah kau kanjeng. <laughs> Smackdown di. Minang nih bos, senggol tang serabiu. Ikut ah, eh, ya bagi kau setia. Truk Minang nih, bos. Senggol dong, review asik. Jadi jangan salah ya, produk Minang itu oh, berkelas coy. Jangan remehkan, oke? Okay? Tuhan! kok cewek Minang tuan jangan cah, ya? Jangan salah-salah, kalian nak Produk Minang kan nampak dari Tegindak. Barasya, barasia kawan. Kok salah satunya, Cila, ya? Saya namanya Yaya Nadila. Mbak Ani, siap-siap, saya Ah, Sumpah, dia kok kamu dia nak gue udah doang. Hmm, hmm, ba, -a, ba, -a, ba, -a, ba, -a. Kamadiku, ba, ba. Ah, kok kamu dikubak? Mau dikukang gue sakit. Bagaimana? yo kurang tarik. Kurang, kurang, kak, baju ragunya Junia. <tuk> Ya. Oke guys next Sekian dulu videonya ya Nanti kita bakalan Atau besok kita bakalan Reaction video-video tiktok yang lain Yang lainnya Oke teman-teman Oke guys Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel youtube Ramah Popsi. Atau teman-teman juga bisa follow Fanspec Facebook Ramah Popsi Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke See you. Bye.